Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Jumpa lagi dengan saya Kreator NGK Wong Desho Kali ini adalah Dimana matahari terbenam Sangat-sangat indah sekali Baru kali ini Aku melihat Sangat indah Indahnya seperti diriku Yang sedang menikmati Suasanya alam Yang begitu Luar biasa indahnya Buat kalian semuanya Semoga Bisa membuat Bahagia Dalam hari-harinya Dan aku yakin suatu saat nanti pasti kita akan bertemu. Entah bertemunya itu di mana. Kita berdoa aja semoga Tuhan selalu menemukan kita. Wow matahari ini adalah saksi bahwa tak Kebahagiaanku yang tiada tandingnya. Oh indah. Oh, oh begitu luar biasanya ciptaan Allah yang kita lihat di sore hari ini begitu nampak indah matahari yang, yang begitu mau tenggelam jadi terasa indah di langit langit oke teman-teman lihat sampai habis ya jangan lupa like komen and share buat teman-teman agar ikut selalu berbahagia terima kasih Saya jumpa di video